Karena pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zaman Ki Memon beda dengan Ki yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa? Mangkalnya orang NU NO saat Gus Dur dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin rais. Ya mereka adu polemik. Ini tidak konstitusional ini apa? Gus Dur bau jurus dekrit. Sing itu nggak jurus sidang isti? Mewah, nah, kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa Bukan agak istilah yang serem-serem tapi tidak saling bunuh loh, sampe harus syukur loh selama ini orang awam sering bilang loh kiai pikir kok tukaran Sampean bandingkan di timur tengah, jenisnya tukaran mesti tahdirudak para polisi, para badan intelijen para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia yang namanya di Mersir, di Irak, dimana-mana jenisnya tukaran mesti melibatkan pertumpahan saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu. Ya. Pembunuhan apa-apa, pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia di Anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang di adu jantas atau adu hijab lah. Itu masih bagus. Nanda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khortum, teng Dalfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda madzab saling bu, bu, Di Mesir lagi itu ikhwanul muslimin dengan pemerintah dan sebagainya hatta sayet, sebesar saya kutub, sing tokoh populer mau budutnya buatin jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal bedanya Gustur dengan Kiai As'ad. Sakmangke bedanya PKB dua ver. Mereka menyelesaikan secara beradab lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MAe eh, beradab sekali. Kita harus bersyukur dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak kemudian ngundang amerika akhirnya sekarang kacau balu. di timor Leste yang latihan bikin rambut burta di sudut Indonesia paling banter ngobong foto nih SBC ya <tuk> masih terhormat lo masih artinya masih beretika kita harus syukur punya bangsa yang berberadab uang ras tujuan dari kiai rasan-rasanan Kiai kok ngono sih kok ngono Tunggu, sing kiai tengah-tengah. Ayo, nosing mono, nosing ini. Segera melo <laughs> melo, biasanya terus milih aman nih. Yono sing mono, no? Sing ini. Jadi, artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji. Ya. Sampean kalau sering baca Quran, dan menghayati. Artinya, orang baca Quran pelan-pelan, roro karpe menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya Saya masih belajar Ini jam as ini harus tahu Saya hingga detik ini masih belajar Entah itu lewat belajar baca jalan Atau belajar merenung Maupun belajar lewat-lewat lewat yang lain Quran itu dulu ya Sering nyebut begitu itu saya tidak paham Sekarang tuh saya paham Tambah paham Misalnya di Juz 4 Ada istilah Ikhwanan Orang mu'min disuruh ingat Peristiwa-peristiwa yang dulu saling. Fa bina fa boh, dulu kamu bermusuh-musuhan. Yaitu antara kelompok Aus dan Khosrot. Gara-gara Barakatul Islam. Sekarang kamu menjadi ikh, ikhwan. Menjadi bersaudara. Sampai kalau melihat TV. Merunut konflik di Irak. Sering ada bom bunuh diri. Ada... Itu kan ada asal-usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak Ikhwan. Tidak, apa? Yaitu ada si A, ada Sunni. Mereka saling menikam, saling bu? bunuh. Sehingga karena ada ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk. Yaitu tentara multinasional. Makanya saat-saat di Jogja ditanya jenengan menyangkut Ahmadiyah menyangkut konflik di Jakarta saya bilang, sekarang setiap orang bikin from apa? ya yaitu baik, kalau niatnya baik-baik tapi andikan saya ditanya Tuhan nanti hakku itu kelompok apa? pokoknya anggar NU atau Muhammadiyah yang mayoritas, kamu milih salah sitok itu bukan karena saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahkan. karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konflik lebih tidak terpola. Tidak apa? Terpola. Umpah mau hasim itu karena Mbak Demi Samsuddin itu terpola. Tapi pun anggur uang merasa ketua dua tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan itu harus disyukuri. Yeah? Dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngentikan, ilzamu jammahirul muslimin. Waman sadda sadda fin, kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jammahirul muslimin, cara bahasa netrali, ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya Lakulah cara nurut tiga rakyat sebagai kelompok Dewi. Mau di umat, di pengaruh, di YouTube biasa akeh. <tuh> Tapi kalau semua orang merasa begitu kan repot. mursid di kelompok Dewi, tukang toko di kelompok Dewi, tukang aji di kelompok Dewi. Model kitab birang-birang, sejauhnya jamaah jalan, jamaah muin, jua jama fatul wahhab, singkai song aji, jamaah tahillil, jamaah istigosa. Orang oh, itu. Saya kalau ditanya di Jogja meskipun saya kritis, artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita tidak setuju atau Muhammad dia dalam banyak hal atau satu dua hal, itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream. Karena kalau mainstream ini dilanggar, itu kita tidak akan ikhwanan dan akibat negatif dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Irak. Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir. Karena mereka seragam siah semua. Itu lebih gampang, lebih susah. Lawan itu apa? Susah. Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam Wahhabi semua. Kita ada bicara itu ya akidah. Mungkin kamu bisa debat Wahhabi itu benar apa enggak. Tapi karena relatif aman. nggak diacak. Indonesia juga gitu. Kenapa tidak banyak konflik? Karena orang itu Islamnya kalau ada NU ya Muhammadiyah. Cok, cok, cok, cok. Itu lebih mudah ketimbang ada faksi-faksi baru kemudian stabilitas menjadi tambah kacau. niku saya lho ya, saya pribadi menghimbau. Melihat ayat itu, itu dihitung Tuhan sampai Allah ngendikan apa aadaan napa. Kekuatan sebuah negara itu bukan karena senjatanya canggih, tapi karena rakyatnya tidak bentrok. Ya bayangkan kayak Indonesia. Andai kan Jawa itu mayoritas Islam. Kemudian mereka ingin mendirikan negara Islam. NTT merasa tidak diwongke terus keluar dari Indonesia. Nanti Maluku, Ambon juga gitu. Daerah-daerah yang Islamnya ada mayoritas begitu. Kayak apa susahnya militer. Andai kan setiap kelompok itu punya jamaah besar. Terus sering bikin muktamar. SBZ berbaka muktamar NU NO, Muhammadiyah itu. Padahal di kelompok prakesel SBZ. Gak sudah jadi presiden. Mungkin setiap forum mati Islam gak walaupun. Kok enggak mau? Tamar, ih, kok mau? Tamar, urung ono tandingan nih, pirang, pirang.